Hai hey Diris, apa kamu masih tidak bisa move on dari Tentunya dengan alasan karena lebih mudah digunakan daripada pada tentunya Apakah kamu suka style syar'i saat ke kantor? Aku punya tipsnya Kamu bisa lihat looknya seperti ini setiap segi 4 memang sangat cocok untuk wanita karir ya Dirse. Secara pemakaiannya pun sangat mudah. cukup lipat segi 4 menjadi bentuk segi 3. Lalu pakai dengan presisi di bagian depan. Setelah itu ambil sisi salah satu tiap untuk bisa di dikulos di bagian bawah. Sangat simpel bukan? Agar nyaman, pilihlah bahan yang bertekstur halus dan nyaman, agar saat dipakai terlihat rapi dan tidak mudah kucol. Aku rekomendasikan salah satu bahan hijab syari yang mungkin akan jadi salah satu pilihan kamu. Ya, bahan wolfis. Secara tekstur seratnya yaitu halus dan rapat. Bahan wolfis ini karakteristiknya jatuh dan tidak kaku. Juga yang paling penting yaitu mudah dibentuk sesuai style kamu. Jika kamu ingin simpel saat di kantor, aku ada rekomendasi hijab segi 4 instan. Hijab segi 4 instan ini sudah ada platina dan dijahit bagian bawah dagu. Berikut tutorial pemakaiannya. Style pertama, yang pertama langsung pakai karena tinggal sebelah bagian wajah. Lalu tarik ke samping di bagian bahu dan sematkan peniti atau bros kesayangan kamu. Style simple ini bisa dipakai untuk acara semi formal. Style kedua. Ambil satu sisi, lalu tarik ke dalam dan sematkan peniti di bagian dalam. Selanjutnya, rapikan bagian luarnya dan sematkan peniti atau bros cantik kesayangan kamu. Bagaimana? Sangat simpel kan? Ini cocok dipakai untuk acara formal ya. Semoga tips kali ini bisa menginspirasi kalian ya, Dears. And see you di next tips!